Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enaklah berilah rahmat wa warasnafir, wa wabarakatuh Wa warahmatullahi billahi min wabarakatuh warahmatullahi Wa warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إياه الذين آمنوا اتقوا الله حق دغاته ولا تقوتهن إلا وأنتم مسلمون إياه الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ورساءة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا إِيَامَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا لكم سَدِيدًا يُصْرِحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَقْفِرُ لَكُمْ ذُرُوَاتُكُمْ وَمَنْ يُطْعِنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَلْفَاتُهُ بَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدَ وَإِنَّ أَصْلَ الْحَدِيثِ <متحد> kaum muslimin dan Alhamdulillah kita memudi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dan nikmat yang ada pada makhluk itu semua datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun min nikmat dan Allah dan abu nikmat yang ada pada kalian maka itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia tidak akan bisa menghitung nikmat tersebut. Ayah, bagaimanapun dia berupaya untuk menghitung nikmat tersebut, maka tidak akan bisa menghingga menghitung nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa atakum min kulli ma saltum sa wa in taudhu ni'matallahi la tustuha. Innal insana ladzurum kaffar. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan Segala apa yang kalian minta barangnya. Wa in tu'duni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka la tuhsuha. Kalian tidak akan bisa menghitungnya, tidak akan bisa menghitungnya karena banyaknya nikmat tersebut dan beragamnya nikmat tersebut. Innal insana lazulumun kafar sungguhnya manusia la zalim dan kufar ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Insyaallah taala di pertemuan kita di malam ini berkaitan dengan sholat tetawur sholat sunnah eh sholat nafilah eh dan terkhusus akan kita bicarakan di kesempatan malam ini terkait dengan ya solat sunnah dua rakaat sebelum fajar subuh ya kita akan sebutkan ya hukum dari solat sunnah tersebut solat dua rakaat sebelum solat wajib fajar subuh kemudian kita akan bahas Ya, bacaan yang dibaca pada sholat dua rakaat sebelum subuh. Kemudian yang ke selanjutnya, ya bagaimana seorang ketika dia melaksanakan sholat dua rakaat sebelum subuh itu, apakah diperlama bacaannya, gerakannya, dan seterusnya atau diperingkas? Kemudian akan kita sebutkan juga, ya Mas ya anjuran sebelum seseorang melakukan atau setelah melakukan sholat dua rakaat sebelum subuh itu ada penganjurannya untuk ikhtia berbaring, ya sebelum dia melaksanakan sholat wajib dua rakaat. Kemudian akan kita terangkan sholat tetawu itu bagusnya dilakukan di mana di masjid atau di rumah. Ya, yeah. kemudian bisa ndak diganti sholat subuh tersebut. Misalnya sholat sunnah tersebut seseorang dia kebiasaannya dia laksanakan, tapi ada halangan untuk atau misalnya dia terlambat bangun. Atau terlambat ke masjid, apakah dia bisa ganti sholatnya tersebut setelah dia Sholat subuh wajib? Ya, yeah. jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Rasulullah Ta'ala, eh yeah. sebelum kita masuk kepada materi kita, ya, yeah, kita sebutkan terlebih dahulu apa yang dimaksud agar ia seng. Sholat sunnah, iya, sembahnya sunnah, iya toh, iya, sunnah, biasa juga kita dengar sunat, iya toh, tapi bedakan sunnah dengan sunat, kalau sunat itu dipahami itu? apa itu? <tuh> Iya, jadi yang dibahas ini sholat sunnah, bukan sholat sunnat, bukan sunnat, iya loh. Kalau sunnat itu yang dibasa bugiskan, bahasa Indonesia, bahasa Arabnya akidah, di orang disunat. Iya, tapi yang diinginkan di sini adalah sholat tawo, sholat sunnah, sholat nafilah. Agar dihasil sholat sunnah. Iya, perhatikan makna salat sunnah. Iya, al-murawi lebih tertawa atau baru lebih marah. adalah yang diinginkan yang tertawa adalah atau baru berderma dengan perkara-perkara yang tidak harus tidak wajib. Ya maka fasholatut tatawu' hiya sholat ghairu lazimah ah alwajibah maka sholat tatawu' sholat sunnah sholat nafila adalah sholat yang tidak harus tidak wajib untuk dilakukan ya selesai agar ia sesolat sunnah iya kemudian yang kedua pendahuluan yang kedua keutamaan dari sholat tetawul agama mfaat nairoh sholat tetawui eh. ya seseorang ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala apakah sunnah atau wajib pastilah memiliki manfaat faidah belakangnya. ya Jemaat sekalian dimulai kalau ta'ala perhatikan tentang manfaat solat sunnah solat sunnah manfaatnya adalah menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada solat wajib seorang ketika melakukan solat wajib Ya, namanya manusia tidak lepas dari kekurangan dalam melakukan kewajibannya. Maka dengan sholat sunnahnya itu menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajibnya. Ya, perhatikan dalam hadis Abu hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala in awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuhu fa in taqasa taqosa min faridatihi shay'a qala al-Rabb wa ali jalla unduru hal 'abdi min tadaw'i fayukammarahu biha man taqasa min faridatihi ya yeah. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, Sesungguhnya, Yang pertama kali dihisab, Diperiksa, Pada hamba pada hari kiamat adalah, Solatnya. Yang paling pertama kali diperiksa, Dari amalan seorang hamba di hari kiamat, Adalah solatnya. Iya. Kemudian, Apabila, terdapat kekurangan dari variohnya salat wajibnya maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat umguru Lihatlah Apakah hambaku memiliki salat sunnah yang menyempurnakan apa yang kurang dari salat wajibnya? keutamaan besar dari melakukan sholat sunnah. Ia sebagai penutup atau menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib. Ia, maka seorang tidak layak untuk ia, menyepilikan perkara tersebut. Walaupun sunnah hukumnya, namun sebagai perkara penyempurna dari kekurangan-kekurangan yang ada pada salat wajibnya seseorang. Eh. Jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, sekarang kita masuk di pembahasan kita berkaitan dengan salat dua rakaat sebelum salat subuh. Eh, Perhatikan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla adh-dhuhri wa qabla al رواه البخاري wa anna qalat lam yakun sallallahu alaihi ala nwafiri, ashadda taahudan minhu ala raka'at al-fajri muslim raka'atul al fajri khairum min dunya wa ma fiha ya. dari hadis aisyah radhiyallahu taala nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda adalah nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan empat rakaat sebelum sholat duhur dan dua rakaat sebelum sholat subuh ya lihat bagaimana keutamaan atau pentingnya perkara tersebut nabi tidak meninggalkan sholat dua rakaat sebelum sholat subuh Iya dan juga dari Aisyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Iya, atau Aisyah bersabda atau Aisyah berkata, adalah nabi shallallahu alaihi wasallam tidak ada sholat sunnah yang lebih dijaga nabi daripada dua rakaat sebelum sholat subuh. Iya, sampai di waktu safarnya nabi pun melakukan hal tersebut, sholat iya dua rakaat sebelum sholat subuh iya. dan dalam suai muslim hadisnya ma'ruf iya. mungkin sudah dihafal semuanya hadisnya adalah rakat al-fajri khairun minat dunya wa perhatikan dua rakaat fajar subuh khairun lebih baik daripada dunia beserta isinya keutamaan besar dari dua rakaat sebelum sholat subuh apa keutamanya ya rakaat al-fajri khairum minat dunya wama biha dua rakaat fajar subuh itu, hai, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada pada dunia tersebut. Ya, yeah. keutamaan besar jamaah sekalian dimulai kalau subhanahu wa ta'ala. Perhatikan pembahasan pertama dari hadis ini, ya. Yeah. Hukum salat raka'atain qabla salat al-fajri. Hukum dua raka'at. Salat dua raka'at sebelum salat subuh. Iya. Perhatikan. Ajma'al ulama' illa man syed ala anna raka'at al-fajri sunnatun mustahabatun walaysata wajibatain. Walaysa hunarika salawatun wajibatun Bil Salawatin. Iya. Para ulama bersepakat, tidak ada perselisihan pendapat. Semuanya sepakat bahwasanya, iya. Atau perhatikan, para ulama bersepakat kecuali yang ganjil. maksudnya tidak dianggap perselisihannya. Bahwasanya ya dua rakaat fajar adalah sunnah mustahabah. adalah sunnah mustahabbah bukan wajib ya kalau bermakna sunnah tidak harus dikerjakan tapi kalau dia kerjakan dapat pahala kalau ditinggalkan tidak mengapa beda kalau wajib dikerjakan dia dapat bahan dan ditinggalkan dia dapat besar iya kemudian dengarkan di sana tidak ada sholat wajib dalam sehari semalam kecuali lima sholat iya tapi sohihin anak torhatha ibn abdillah ibn ubaidillah Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala radud khams salawat fi yawm wa layla fa qala hal alayya ghayruhun illa an tatawwa ya Dalam sahihain Bukhari Muslim dari Tahbi bin Usaidillah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seseorang ya bahwa khams salawat 5 pada pada sehari dan semalam Iya, ini maksudnya wajib. Maka orang tersebut hal alay sehari semalam. Iya, ini wajibnya, wajib ainnya, wajib bagi tiap orang untuk melakukannya. Adapun misalnya sholat wajib lainnya, maka itu bukan fardu ain tapi fardu kibaya. eh lalu akhirnya roka'at al-fajar fajar itu al Mafroloh, eh, akandatah, eh, yeah. paring ditegangkannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayuhafiru alaihi ma, akther minggiru alaihi ma, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaganya, itu melaksanakannya, eh, yeah. lebih dari selain dari sholat dua rakaat ini sunnah ini sebagaimana datang dalam hadis Aisyah Iya, anha kalat lam yakun nabi sallallahu alaihi Wasallam ala syai'in minan nawafid asyad data ahudan minhu ala roketil fajrih iya walami yakun anin nabi sallallahu yatrukuha hatta bisafari perhatikan Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga salat tersebut? Iya, dalam hadis Aisyah, beliau berkata bahwasanya tidak ada sholat sunnah yang lebih dijaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada dua rakaat sebelum subuh. Iya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkannya hingga pada waktu shafar. Artinya, walaupun di dalam saparnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengerjakannya berbeda dengan sholat sunnah yang lainnya. Ya, cari bahan, ya. Perhatikan, ini termasuk dari sunnah yang paling ditekankan. Ya sisi penekanannya pentingnya sholat ini ya nabi saw tidak meninggalkannya terus terus mengerjakannya walaupun pada saat beliau sabar ya dan telah datang keutamaan ya akan sholat sunnah dua rakaat ini dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Arrak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Aisyah riwayat Muslim, "Arrak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Bahasanya dua rakaat fajar sunnah lebih baik daripada dunia dan apa yang ada padanya beserta isinya lebih baik daripada dunia beserta isinya perhatikan ini sholat sunnah ya yeah. Bagaimana lagi dengan sholat wajib ya yeah. khairum minat dunia wa maafiha lebih baik daripada dunia dan apa yang ada padanya Ya. Perhatikan hatani rakaatani afdhal minad dunya wa minal kusur wal banin wal amwal wa ghairihi ma. Wa hadha ala annaha taini rakaataini afdhalu min ghairihi ma kama yadullu ala si'ati fadlillah bal yeah. amal wal fadlu Ya dua rakaat ini lebih utama lebih baik daripada dunia dan apa yang ada pada dunia tersebut dari istana ya harta dan selain darinya ya perhatikan khairum minat dunia wafiha lebih baik daripada dunia dan apa yang ada pada dunia tersebut? Perhatikan dua rakaat sunnah ini, lebih baik daripada dunia. Dan apa yang ada pada dunia itu, apa yang ada pada dunia, dan istananya, hartanya, dan selainnya, lebih baik solat dua rakaat daripada dunia dan seisinya. Iya, eh, ini menunjukkan bahwa dua rakaat ini lebih utama daripada selain dari keduanya ya sebagaimana yang ditunjukkan akan keutamaan keluasan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala wal amalu kolil wal fadlul kabir perhatikan amalan yang kecil sedikit dan keutamanya besar ya perhatikan kira-kira berapa menit kalau seorang melakukan sholat sunnah sebelum subuh, mungkin tidak sampai lima menit. Ya, perhatikan sedikit waktunya. Tapi keutamanya sangat besar. Ya, orang kalau cari harta, misalnya, anggaplah cari uang satu juta. Tidak bisa dia dapatkan. Mungkin hanya dalam lima menit. Tidak bisa. Tapi, dengan sholat sunnah yang waktunya sangat ringkas tapi keutamaannya bagaimana lebih baik daripada dunia beserta isi daripada dunia tersebut Masya Allah keutamaan besar dari sholat sunnah dua rakaat. dipahami anugerah paham tak anugerah <laughs> lebih baik daripada dunia beserta isinya perhatikan saya ulangi amalan kecil ringan tapi keutamanya sangatlah besar dua rakaat. Iya, sebelum sholat subuh, tapi keutamaannya lebih baik daripada dunia dan apa yang ada pada dunia tersebut. Kecil dunia, ya loh, kecil dibandingkan dengan sholat sunnah, apalagi sholat wajibnya. Karena itu seorang jangan meremehkan perkara-perkara sunnah. Iya, jamaah sekalian dimulai kalau subhanahu wa ta'ala. Kemudian pembahasan selanjutnya <tuh> tentang tahbib rokaatayi sunnah fajar, ya tentang meringankan dalam melaksanakan sholat sunnah tersebut, ya. Biasanya di rokat pertama, jangan sekali panjang bacaannya. Mungkin dia baca satu lembar, tidak. Atau mungkin dia perlama rukunya. Atau perlama sujudnya. Ya. Yang sunnahnya tidak demikian. Tapi diringkas. Diperpendek bacaannya. Atau rukunya, jangan sampai rukunya sampai 5 menit, tidak. Atau sujudnya 10 menit, tidak. Tapi, di-ringankan. Iya. Perhatikan, wa'an Aisyah radiyallahu ta'ala anha, qalatkanan nabi sallallahu alaihi wasallam raka'atainu al-latainih qabla sholatis subih hatta inni akul akur'a bi-ummi kitabi muttabukun alaih muslim ya. dari Aisyah Ia berkata bahwa nabi sallallahu meringankan dua rakaat pada Dua rakaat sebelum salat subuh Hatta ini aku sampai saya berkata, apakah nabi membaca al-Fatihah? Ya muta pokong lain, ringkasnya sampai Aisyah mengira bahwa nabi tidak membaca al-Fatihah. Apa hukumnya membaca al-Fatihah? Anugerah? Eh, iya. Kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi selama membaca pada dua rakaat sebelum subuh. Kita tahu membaca kul ya al kafirun dan membaca kul huwal ahad Iya ahad harfu kolkola. ya tahu dilepas bacaannya ketika membaca dal. Iya bukan dibaca ahad tapi dibaca ahad ya toh kulhu huwa allahu ahad allahu somad lam yalide warami yulad warami lahu kufuan ahad iya abdul ahad iya perhatikan permasalahan Masalah takhbibu rakaatah sunat al-fajri. Meringkas bacaan atau pelaksanaan dua rakaat sunnah fajar. Ya, perhatikan. Yang menurut jumhur ahlul ilmi bahasanya, dua rakaat sebelum sholat subuh disunnahkan untuk mentakhbib, meringankannya. Iya, dan dianjurkan tidak memperpanjangnya. Iya, dan ini adalah petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah datang dalam masuk hain muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anhakawat karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yuffi berkhati alataini qobla salatil subuh. Iya, Wafi, muslim. Ana Hafsah qalat idza thala'a al-fajr fajru la yusalli illa rak'atayn khafifatayn ya dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallama amringankan dua rakaat ini sebelum salat subuh dan setelah saum muslim ya Ali Hafsah bahwasanya ia berkata Apabila telah terbit fajar, maka Nabi tidak sholat kecuali dua rakaat yang ringan. Ya. Yeah. Dipahami bahawa tidak diperpanjang bacaannya. Disunahkan untuk meringkas pelaksanaan dua rakaat sebelum subuh. Sekarang, apa yang dimaksud dengan meringkas tersebut? Bagaimana bentuknya meringkas? Meringankan pelaksanaannya. Ya, ma'bab itu kita khusnul fiqah jilafajar. Apa lobitnya Apa ukurannya? Meringkas dua rakaat tersebut. Iya. Yang saya dipahami meringkas begini. Hah, hah, hah. Ha. Iya. Sujud gini terus bangkit begini terus sujud. Iya. Seperti ayam mematuk. Tidak demikian. Perhatikan. Iya. meringkasnya maksudnya Iya tidak memperlama bacaannya dan juga tidak memperlama rukuknya dan sujudnya Iya yang jelasnya masih tumaknina dalam sholatnya ya ketika dia mentahfib meringankan bacaannya tersebut atau gerakannya masih dia tumaknina masih tenang dalam pelaksanaan salat tersebut. Iya. Ni ya. bahwain. Eh. Jamaah sekalian dimulai dengan subhanallah. Kemudian pembahasan selanjutnya. Qiratu atau sunnati al-fajri. Bacaan yang dibaca pada sholat sunnah dua rakaat. ya apa yang dibaca perhatikan as-sahih al alaihi jumhur al-hilmi anhu yukra ma'al-fatihati syai'u minal quran fi hataini raka'atain wa la al-fatihah wa kada sahabat anil nabi sallallahu wa anna hu kana yasiru fiha fihima al Fatihah wa sahih Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala anu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'atil fajri kul yaa al kafirun wa kul huwallahu ahad wal murur bi raka'atil fajri sunnatil fajr ya yeah. dan yang sahih yang benar menurut jumhur ahli ulil ilmi kebanyakan dari ahli ulil ilmi Iya, bahwasanya yang dibaca pada dua rakaat sunnah sebelum subuh adalah di samping membaca Al-Fatihah, disunahkan juga membaca pada dua rakaat tersebut selain daripada Al-Fatihah. ya artinya tidak terbatas pada Al-Fatihah saja, tidak membaca Al-Fatihah saja. Ya yeah. dan telah sabi telah tetap dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau menambah pada bacaan pada dua rakaat tersebut menambah ya yeah, selain membaca al-fatihah dia juga menambah ya yeah, selain dari al-fatihah perhatikan dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam membaca pada dua rakaat fajar yaitu sunnah membaca kuliyah al-kafirun dan membaca kul huwallahu ahad. Ya, di rakaat pertama, rakaat pertama membaca kul yaa dan di rakaat kedua membaca kul huwallahu ahad. Ya. Dan dimaksud dua rakaat di sini adalah sunnah al-fajr. Ya. Dan dalam sohi Muslim dari Ibnu Abbas, ya, adalah Rasulullah sallallahu membaca pada dua rakaat fajar sunnah fajar Membaca Qur'an Nabiullahi wa Maun zirahiraina surah apa itu? Ya surah Al-Baqarah dan setelahnya pada rakaat kedua membaca pada surah Al-I'mron Taala ulil-kalimatin sawaim bayinana wa baynakum. Iya. Perhatikan ini yang dibaca ketika salat sunnah dua rakaat. Sebelum sholat subuh, dia membaca atau membaca pada rekat kedua Kul atau dia membaca Quran wa ma dan rekat kedua membaca ta'alu yeah. Perhatikan, telah kita baca sebelumnya bahwa Ya Aisyah. Saking ringkasnya bacaan Nabi. Maka beliau mengatakan. Aisyah mengatakan. Apakah Nabi membaca. al fatihah Umul Kitab. Ketika sholat. Dua rakaat tersebut. Saking ringkasnya. Maka Aisyah meragukan. Ragu. Apakah Nabi. Membaca dua rakaat tersebut. Ya. Perhatikan. Bagaimana menjawabnya. Ya. Wa maja'ana Aisyah ta'ana qorat la ara la aroh akruh akruh fiha, kitab Wasyakat aisyah halin nabi kitab amla. Ya. dan apa yang datang dari hadis aisyah dari aisyah bahwasanya ya beliau berkata bahwa saya melihat sungguh melihat rasulullah sallallahu alaihi salat dua rakaat Fajar. kemudian beliau meringkasnya hingga saya berkata ya Apakah Nabi membaca pada kedua rakaat tersebut membaca ummul kitab ya maka Aisyah meragukan ragu Apakah Nabi membaca ummul kitab atau tidak Apakah Nabi membaca al-fatih atau tidak karena ringkasnya maka Aisyah ragu bertanya Apakah Nabi membaca Al-fatihah atau tidak? Iya, maka jawabnya, perhatikan, iya, bahwasanya, iya, ringkasnya Nabi ini bacaannya atau sholatnya tidak mengharuskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membaca al-fatihah, iya, dan tidak membaca tambahan dari al-fatihah, iya tetapi ini karena cepatnya ringkasnya nabi dalam dua rakaat ini maka aisyah menyangka bahwa ya nabi tidak membaca al-fatihah ya sebab ya datang dalam hadis bahwa allah sholat malam yang tidak umur kitab bahwa tidak ada salat yang tidak membaca umur kitab yaitu al-quran membaca al-fatihah Ringkasnya Nabi melaksanakannya itu tidak mengharuskan bahwa Nabi tidak membaca Al-Fatihah dan surah yang lainnya. Ya. Jamaah ya sekalian, dimulai kalau subhanahu wa taala. Sudah selesai. Hah? Capu nih, Tuan. Panjaman selesai. Coba diulang panjaman pembahasan pertama. Apa hukum salat dua rakaat sebelum salat subuh? Sunnah atau sunnat? Ah? <tuh> huh? kemudian yang ke pembahasan yang kedua ya Anugrah yang dibaca pada sholat sunnah duarakan al-baqarah Ya kuliah Dengan Kolonlo Ya Ini kita yang pakai cemata Mana yang pakai cemata semua Iya. Apa yang disunahkan dalam uh, Dua rakaat tersebut Diperpanjang bacaannya atau diperingkas Ya Diperingkas Bacaannya, ya, zaman sekian ini melakukan subhanahu wa ta'ala, ya, masih ada pembahasan sebenarnya, yaitu disunnahkannya dianjurkannya setelah melaksanakan sholat sunnah tersebut dianjurkan untuk tidak berbaring, ya, untuk menunggu sholat wajibnya. Kemudian ada juga, ya, bagusnya sholat sunnah tersebut dikerjakan di rumah atau di masjid ya di pasar atau di masjid ya kemudian atau di pabrik atau di masjid kemudian eh kalau seorang tidak ter, tidak sempat melakukannya Apakah boleh dia ganti setelah sholat wajib Ya insya Allah di lain kesempatan kita lanjutkan pembahasan tersebut yang benar-benar memberikan manfaat kepada kita semua Subhanakallah wa bihamdik wa sallallahu ta'ala astagfiruka warahmatullahi wabarakatuh